halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel saya udin petet kali ini saya akan unboxing ya atau review oh, antena digital ya saya dengar sendiri antena digital antena digital toyosaki 10.200 st. Oke, kita coba buka. Ini ada booster. Ini booster ya. Ini sudah bersatu sama adaptornya ya. Oke, di sini ada tipi 1 sama tipi dua. Berarti ini bisa dua tipi ya, bisa dua tipi. Oke, ada apa lagi? lain. Ada kabelnya. Ini kira-kira 10 meter ya? meter dan ada mur ya buat pemasangannya ini ada ininya apa namanya buat pemasangan di tembok ataupun di tiang ya ini ini elastis ya elastis Terus ada sebuah antenanya. Ini, ini, warnanya emas, warna kuning ini emas. Ini, ini. ini antena ini kata orang-orang sih bagus jernih karena saya coba beli dan harganya gas 100 ribuan saja Oke kita nah kita pasang ininya di sini, seperti ini nah ini itu ya. Itu. Oke, kita coba pasang sebelumnya dulu. Kabelnya ini sini nah screen ini ngalih putar saja ya di praktis putar saja seperti ini ini putar saja ya seperti itu Kita tinggal sini-sini tutup ya jadi aman dari air ini sini pasang sini seperti itu ya. Terus siapkan ini ke TV ya. Nah, ini ke TV. Ini ini ke terminal listrik. terminal listrik ke TV nah yang ini buat anteni sini. Nah seperti itu, oke kita coba colokin, colokin dulu nyala enggak lampunya nah. oke okay, on off nah speed nyala ya okay, ini bisa dimatikan ya, tuh ya oke okay. okay, kita coba pasang ya <tuk> Oke okay, kita coba ya. Cekungin ini Udah saya pasang. Wow. Wah biasa ya. biasa tanpa semut oke okay. ternyata luar biasa ya tapi ya. ada sebagian tidak bisa jadi saya program ya Oke, okay, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.